Analisa sak US di tanggal 21 April tahun 2022, tren pergerakan sak US di sejauh ini masih berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan sak US di jika terus bertahan di atas area 25.25 karena ada potensi sak US di bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 25.300. Sebaliknya waspadai jika sak US di bergerak bearish dan bertahan di bawah area 24890 karena ada potensi sak US di berbalik bergerak bearish ke sekitar area 24615. Sekian analisa forex untuk tanggal 21 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212